Kota Lin, sebagai kota kelahiran Lin Clan, Lin City selalu cukup ramai, dan ukurannya juga menempatkannya di antara kota-kota top di Kekaisaran. Dari kejauhan, itu terlihat mengesankan dan megah. Di pusat kota Lin, Aula Pertemuan Klan, yang biasanya disediakan untuk acara-acara khusus, saat ini dipenuhi dengan kerumunan besar. Semua jenis suara berkumpul bersama. Suara dengung yang dihasilkan membuat orang merasa seolah-olah berada di sarang lebah. Semua tetua Lin Klan hadir di tengah aula pertemuan. Dan pada saat ini, semua perhatian mereka diarahkan ke kursi ketua. Seorang pria duduk di tempat itu. Pandangan Linglung saat ini memenuhi wajahnya yang biasanya menakutkan. Pemimpin klan, sebagai tetua paling senior di klan, Lin Mu tidak bisa menahan batuk dengan lembut saat dia melihat ekspresi Lin Fan. Setengah jam yang lalu, Lin Fan telah mengeluarkan perintah tertinggi di klan dan memanggil semua tetua kembali ke markas mereka. Orang harus tahu bahwa perintah ini hanya pernah dikeluarkan dua kali sejak berdirinya Lin Klan. Selanjutnya, kedua kali menyangkut kelangsungan hidup Lin Klan, dan kali ini kemungkinan tidak terkecuali. Ketika pikiran mereka mencapai titik ini, ekspresi para tetua berubah samar. Apakah sesuatu yang monumental terjadi? Batuk lembut Lin Mu membangunkan Lin Fan yang kebingungan. Matanya perlahan menyapu Aula. Saat suara itu langsung mereda Haha, segera setelah mata Lin Fan menyapu Aula, dia tiba-tiba mulai tertawa secara misterius. Ketika dia mengangkat kepalanya, tawanya semakin keras dan semakin keras sampai air mata mulai mengalir keluar dari matanya. Setiap tetua dan anggota senior di Aula ketakutan sampai wajah mereka pucat. Insiden besar apa yang telah terjadi, untuk benar-benar mengejutkan pemimpin klan sedemikian rupa. Di satu sisi aula, Lin Ke -er, yang mengenakan gaun putih, menjadi pucat ketika melihat tindakan Lin Fan. Tangannya yang seperti batu giok tanpa sadar mencengkeram erat lengan ayahnya, pemimpin klan. Apakah ini karena beberapa plot jahat oleh klan Wang? Yakinlah klan leader, terlepas dari taktik mereka. Lin klan kami tidak begitu mudah diintimidasi. Lin mu berbicara dengan suara rendah. Jika klan Wang berani menyatakan perang terhadap kita, Lin klan kita akan melawan mereka sampai mati. Tetua lain berteriak dengan keras. Kanan, di aula pertemuan. Kerumunan marah sampai suasana berubah mendidih. Tawa Lin Fan secara bertahap mereda Dia menyeka wajahnya dan segera melambaikan tangannya. Sebelum dia berbicara dengan suara yang agak kasar. Tetua, kamu jangan khawatir. Di masa depan, Wang Klan tidak akan lagi berani menampilkan sedikit pun rasa tidak hormat kepada Lin Klan kami. Hah, para tetua yang awalnya berencana untuk bertarung sampai mati langsung terpana. Mereka semua bingung ketika mereka berbalik ke arah Lin Fan. The Hundred Empire War berakhir. Lin Fan berkata dengan lembut. Seratus perang kekaisaran. Semua tua-tua sekali lagi terkejut. Segera. Mereka memulihkan indera mereka saat sukacita memenuhi wajah mereka. Apakah seseorang dari Lin Clan kami dipilih oleh sekte super? Lin Fan perlahan mengangguk. Jatuh. Suasana di aula pertemuan langsung meletus sementara sorak sorai yang mengalir keluar dan membanjiri setiap sudut aula. Itu pasti Lin Langtian. Aku khawatir dia adalah satu-satunya yang dapat melakukannya di Lin Clan kami. Petik dua, itu mungkin bukan masalahnya. Lindung tidak lemah dan bahkan Lin Langtian tidak bisa menanganinya. Petik dua, aku pikir Lin Langtian memiliki peluang yang lebih baik. Lagi pula, bakatnya telah diakui oleh semua orang di sini. Iya nih, dia memang bakat yang paling menonjol di Lin Clan kami. Heh, anak keluarga cabang itu hanya beruntung. Begitu berita ini keluar, mereka mungkin akan kehilangan dukungan terakhir mereka. Di sudut aula. Lin ke air dengan lembut menggigit bibir merahnya dan diam-diam menghela nafas ketika dia melihat suasana meledak di aula. Apakah Lin Dong kalah dari Lin Langtian pada akhirnya? Dia telah bergabung dengan salah satu dari delapan sekte besar super di wilayah Suan Timur, Sekte Dao. Suara bergumam Lin Fan perlahan menyebar. Menekan keributan di aula. Salah satu dari delapan sekte super besar, Sekte Dao. Mata semua orang langsung melebar. Keberadaan seperti itu hanya di luar imajinasi mereka. Dalam seratus perang kekaisaran ini, dia melampaui bakat dari berbagai kerajaan dan mengambil tempat juara. Paula besar berubah menjadi sunyi senyap dan semua orang merasa sedikit terengah-engah. Juara perang seratus kekaisaran. Sejak berdirinya kekaisaran Gritian, tidak ada yang pernah mencapai prestasi seperti itu kan. Memikirkan bahwa seseorang dari Lin Clan mereka benar-benar melakukannya. Lin Fan mengangkat kepalanya. Jejak darah di matanya saat dia menatap semua orang yang hadir. Suaranya yang lembut masih bergetar ketika dia mengumumkan. Itu Lin Dong. Retak. Beberapa kursi langsung meledak di aula pertemuan ketika beberapa orang terjatuh ke tanah. Namun. Tidak ada yang memperhatikan mereka saat mereka menatap Lin Fan dengan tak percaya. Orang yang telah dipilih oleh salah satu dari delapan sekte super besar. Dao Sekte. Orang yang melampaui para jenius dari berbagai kekaisaran dan menjulang di atas yang lain. Lindong, anggota keluarga cabang dari kota Yan. Lindong, tangan seperti giok Lin Ke'er menutupi bibir merahnya karena terkejut. Kejutan di hatinya hampir membuatnya pingsan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang menciptakan keajaiban seperti itu sebenarnya adalah Lindong. Lin, Lin Ke'er linglung ketika dia mengenang kejadian yang terjadi di makam tua di luar kota Yan pria kurus-kurus yang dipenuhi luka berdarah, yang dengan keras kepala terus berjuang di bawah tekanan Lin Langtian. Dalam beberapa tahun, serigala muda yang terluka telah mengalami metamorfosis dan sekarang menjadi raja wali yang membumbung menembus langit. Pemimpin klan, apakah ini benar? Lin Mu membuka mulutnya dan berbicara, sebelum menyadari bahwa suaranya agak kasar. Dia telah menempatkan Lindung dalam hal yang agak tinggi. Namun, Bahkan dia tidak pernah berharap bahwa lindung benar-benar bisa mencapai prestasi seperti itu dalam perang seratus kerajaan, tempat di mana banyak orang jenius dari mana-mana berkumpul bersama. Lin Fan perlahan mengangguk, segera dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas meja untuk mendorong dirinya. Saat dia menatap kerumunan, suaranya yang serius dipenuhi dengan nada berwibawa perlahan terdengar. Segera beritahu keluarga cabang kota Yan bahwa Lin Zentian ditunjuk sebagai tetua tertinggi dari klan Lin. Lin Xiao, Lin Ken, Lin Mang dan sisanya akan diundang menjadi tetua. Jika ada yang berani menjelek-jelekkan keluarga cabang kota Yan di masa depan. Lin Fan tiba-tiba berhenti. Saat niat membunuh yang mengejutkan melonjak ke wajahnya. Akan segera dibuang dari klan. Terlepas dari statusnya. Petik 2 Seluruh aula segera menjadi sunyi ketika semua orang menatap ekspresi serius Lin Fan, semua tetua yang berprasangka terhadap keluarga cabang kota yang segera menutup mulut mereka. Mereka semua jelas tahu bahwa keluarga cabang kota yang akan menjadi keberadaan yang paling kuat dan tak tersentuh di seluruh Lin Clan, dan mungkin bahkan seluruh Kekaisaran Gritian. Semua ini adalah karena Lindung berasal dari keluarga cabang kota. Yan. Keluarga cabang Yan City dari Lin Clan telah menghasilkan juara 100 Perang Kekaisaran. Berita ini dengan cepat menyapu seluruh kerajaan seperti badai. Setiap bagian dari kekaisaran benar-benar terpana dengan berita ini. Setiap faksi yang tahu sedikit tentang Perang 100 Kekaisaran benar-benar terkejut dengan berita ini. Itu mengejutkan melampaui imajinasi. Tak satu pun dari mereka yang bisa membayangkan bagaimana anak keluarga cabang dari kekaisaran berpangkat rendah dapat mencapai prestasi seperti itu. Suatu prestasi yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh para jenius dari berbagai kekaisaran super. Namun, kenyataan telah terbentang di depan mereka dan yang bisa mereka lakukan hanyalah menggertakkan gigi dan mengutuk dengan nada agak iri. Monster itu, Kota Yan. Kota ini sekarang jelas merupakan tempat yang paling banyak terjadi di seluruh Kekaisaran Gritian. Selama beberapa hari, keluarga Lin mereka telah sepenuhnya dibanjiri oleh berbagai pesan ucapan selamat. Setiap faksi, bahkan mereka yang tidak mereka kenal, muncul untuk memberi selamat kepada mereka. Ini menyebabkan sakit kepala besar bagi keluarga Lin. Di gunung yang terletak di belakang keluarga Lin, Lin Xiao berjongkok di depan sebuah rumah bambu di dalam hutan bambu. Ada beberapa tiang kayu di dekatnya. Ini adalah tempat di mana Lin Dong dilatih di saat itu. Tangan Lin Xiao yang kasar dan besar membelai pancang kayu yang penuh dengan retakan. Seolah-olah dia masih bisa melihat sosok kurus yang dulu berlatih di sini saat itu. Kamu sudah di sini selama satu hari penuh. Apakah kamu tidak lelah? Langkah kaki terdengar di belakang Lin Xiao. Sebelum mantel besar ditempatkan dengan lembut di punggung yang terakhir. Bagaimana ayah dan sisanya? Lin Xiao berbalik dan menatap Liu Yan. Sebelum dia bertanya sambil tersenyum. Sejak ayah mendengar berita itu, dia belum menutup mulutnya. Liu Yan dengan lembut tersenyum dan menjawab. Dong Er benar-benar luar biasa. Bahkan lebih luar biasa daripada orang tuanya. Lin Xiao menghela nafas. Namun... Kebanggaan dan kepuasan di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Dong Er pasti sangat menderita selama Perang Seratus Kekaisaran. Liu Yan agak kesal saat dia berbicara. Dia tidak seperti Lin Xiao dan yang lainnya, yang hanya melihat prestasi Lindong. Sebagai ibunya, dia jelas menyadari bahwa berdasarkan karakter keras kepala Lin Dong, dia pasti sangat menderita di tempat itu. Dia seorang pria, bahunya dimaksudkan untuk memikul beban berat. Dong Er sangat berbakat dan kekaisaran besar yang kecil tidak cukup untuk menahannya. Sebagai ayahnya, aku sangat bangga memiliki seorang putra seperti dia. Haha, Lin Xiao tertawa terbahak-bahak. Itu semua karena kamu, tidak hanya Dong Er yang seperti ini. Bahkan gadis Kintan itu juga sama. Seorang gadis harus tinggal di rumah. Beraninya dia diam-diam lari. Petik dua. Seolah dia telah mengingat sesuatu. Mata Liu Yan merah ketika dia berbicara dengan marah. Jika sesuatu terjadi pada Kintan, aku ingin melihat apakah kamu dapat hidup dengan diri sendiri selama sisa hidup kamu. Haha, gadis itu tidak bisa melepaskan Dong Er, dan dia ingin mengejarnya. Tidak ada yang membantunya. Selain itu, tetua yang mengikutinya sangat kuat dan harus memiliki latar belakang yang luar biasa. Dengan perlindungannya, Kintan seharusnya baik-baik saja. Lin Xiao tertawa ketika berkata, 'Adapun argumen yang kamu miliki dengan gadis itu, setelah kakaknya tahu, dia harus menghadapi konsekuensinya.' Haha, Liu Yan dengan lembut menghela nafas, 'Tidak ada gunanya mendiskusikan hal-hal seperti itu pada saat ini. Ketika dia ingat bagaimana gadis yang biasanya patuh itu berdebat dengannya tentang masalah ini, dia merasa tercekik di hatinya. Jangan khawatir.' Generasi muda akan baik-baik saja sendiri. Lin Xiao tersenyum sambil memeluk Liu Yan. Segera, dia mengangkat kepalanya dan menatap langit yang jauh sebelum bergumam pada dirinya sendiri. Dong Er, karena kamu ingin menjelajahi, pergi keluar dan menjelajahi dunia. Seorang pria harus melakukannya, namun, tidak masalah seberapa terkenalnya kamu. Jika kamu lelah, kamu selalu dapat kembali ke rumah.